Selamat pagi Hari ini nah Kita akan berlanjut ya Untuk Mbulang Mencari Bahan untuk dijadikan bonsai Seperti yang di belakang ini Ini semuanya juga Bahan-bahan dari Hutan yang ada di sekitaran Tempat kami Di daerah Patok Gunung Kidul Saat ini kita persiapan Kita akan melakukan Perjalanan untuk Mbulang mencari bahan bonsai dan peralatannya seperti ini bisa dilihat ada sabit linggis gergaji gunting dan tatah ya, pokoknya lengkap karena kita akan uh, mencari hutan yang masih banyak bahan atau banyak pohon bonsai yang belum diambil jadi ikutin terus perjalanan kami jadi satu hari ini bersama Apri oke? Okay? Tapi jangan lupa ya untuk subscribe, like, komen, dan share Biarkan kami terus berkembang dan kita bisa berbagi informasi tentang uh, hobi bonsai-membonsai Dan kita akan ditemani teman Caya namanya Kipli Dan ini merupakan putrinya cantik ya putrinya Kita akan bertiga menuju ke lokasi. Mari kita jalan. Ikutin perjalanan kami yuk. Gitu, oh, no guys. Ini 100 juta lebih ini guys Aduh Tapi saya punya orang, bukan punyaku. Masih semangat, belum menyerah Tetap mencari Agar dapat sesuai harapan Semakin dalam ke tengah hutan Semakin menantang Semakin menantang Tidak boleh, harus tetap semangat Tuh dia Apa? apa nih orang mooh hah capek jerat hasil belum dapat tapi tetap semangat kita akan selalu berjuang, berjuang ya, untuk wow. mendapatkan hasil yang kita inginkan. Bulang hari ini, dan kita bertiga sama orang lokal. Jadi kalau ingin tahu di mana lokasinya, hubungi atau lihat di deskripsi di bawah ini ya. Itu lengkap dengan nomor dan siapa saja yang terlibat di acara ini. Oke, okay. oke okay, guys baru dapat ini ya lumayan lah daripada enggak sama sekali ya ya kak unik guys gerakannya itu loh guys Jadi, mungkin nanti dipotong sini tanamnya ya salah satu trik untuk menanam nanti kita lihat juga setelah sampai di rumah ya setelah kita kumpulkan nanti kita akan lihat trik-trik untuk menanamnya ikutin terus perjalanan kami dalam bulan hari ini di daerah kabupaten gunung kidul kita Tuh, menemukan kita menemukan salah uh, satu bahan guys ini kita lihat nanti guys kayaknya ini menarik guys kayaknya ini menarik ini Sup, ya, kita lihat juga mengganti proses nanti ya lumayan guys ini sudah kelihatan guys ini agak meliuk ini guys ini nanti besok kayaknya rap ini guys rap ini guys coba nah kita nah satu titik tapi ada beberapa di bawah itu juga ada ya, ya ini cukup nah, ada berapa mas ya, ini. Biasanya juga ada. berarti nanti bisa kita cek semuanya ya kita untuk keunikan uh, dari pohon serut tersebut nah, ya, guys. Tuh, ini disemuin, wah kemi Bismillahirrahmanirrahim. Keluarkan jimat dulu, guys. Biar jilat kerumat. proses pencabutan dari tanah eksekusi gimana mas eksekusi ya eksekusi ya kelas nah, satu ini, ini lumayan ini gerakannya lumayan lumayan ini tuh betul gerakannya guys matangnya lukis. Ini lumayan ini untuk trap lumayan daripada dapat apa lengginya, kambing ada, tidak pada rusak. tuh jenis apa mas? serut, serut ya, serut, serut jenis serut. seperti ini pohon serot yang ada di area sini yang sedang kita cari ya kebetulan ini ada beberapa di dekat lokasi eksekusi kita nah, sama poh daunnya sama nanti kita lihat juga kita akan tabut ini juga bentuknya seperti apa kayaknya tinggi besar tuh guys panjang lah nah. kenapa Mas Haripin nah ini orang lokal ya gimana-gimana Mas Total. masih semangat semangat ya semangat Mas pokoknya semangat tanpa duang nah. semangat tanpa duang sambatan tanpa ingon <laughs> Gorok menggorok pokoknya kita waton serem ya Gorok saja Yo enggak waton serem guys ini kan... Tapi hmm. tapi tetap harus melihat sisi artistiknya walaupun gorok menggorok waton serem. Gorok sudah. Ya karo biar. kelihatan. Cuk ini tunggalinya <Bisa>, <tuk> oh <laughs> Serot. Serot. <laughs> <Yeah. laughs> <laughs> Orang Naruto, jajal Ngarbe, gue Choe, An, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, guys guys Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Ngarbe, Yang ini aku ke belakang. Yang apa ujung ini? Gigi, ini betulan nih. kayak gitu? Gak enak segurangin. Sisi kira ini burung bumbung bau. kita, eh, tak Apgasnya lagi kurang sehat Biar kuat uh, Menggali tanahnya doping. Pakai doping dulu Minum dan Sebatang rokok Rokoknya mau atau apa? Ya, Surya 16 Oh, gudang garam. endorse ya, endorse Tidak apa-apa. Yang penting kita semangat untuk cari bahan serut atau bahan bonsai. Terus mas, sekali terus mas. Tunggali apa mas? Nah, Sabar mas, ini perusahaannya ini mas, pelan-pelan saja, enggak usah terburu-buru ya. ya penting hasilnya itu lumayan untuk kedepannya itu bagus. tak ini mau apa sih ini Ono. Ono bae lho. Oh iya. Ya Dari tambang kaya kowe kaya, kaya, kaya. Ya, kaya, kaya, kaya Anu kaya ini, nah, kita yakin, neng. penambang nih, Wong tak bingung story kok. Batu putih, putih kayak kaya, kaya, kaya. kaya, kaya, kaya, kaya, kaya, kaya. Nên cứ cho kép Udah ya, masing kan gak ya? Berarti sekitar gini e. Makanan dia? wih? di bawah kak kempol, kak oh. uhu yang ditandur tanjur, biar neng tanamah itu tiga hepa ya, ya, pokoknya sih keruak keruwak kulitnya garis paruh gitu, nengsa uhu, kikur tenda, nggak ada, nggak ada nengsa, gawe, ini pecahan itu tiga, oh, kelak mual, kok orang tahun mana, kelak mual orenge ana Nah tan yo Aku setahun. Tidak dianggungan yang kan Terus neng luar tali-tahun Tidak dianggungannya tahunan gitu ya, motor sendiri oke semua ngantor ya leh nggak nggak nggak nggak paling itu agak agak apa tapi, enggak, enggak, enggak, ya, apa, wow, ah, enggak, ya, tua, keluar, keluar, main, main, main, main, main, main, main, main, main, main, ini udah Buat jadi tinggal tinggalin gue. Ini gitu. Tinggal tinggalnya ngeduk ya mah, benar itu ragur, video teror yang keringetan. Nah, yang ini lah kan nih endorse kowe Ya kutini kowe keng rampungnya no kowe nganti rampung nganti berhasil itu mas Kipli tuh yang jadi talentnya di channel Apri Belangkon ya kondang guys kondang guys salah satu pemuda gunung Kidul gunung itu ya kalau nyebut namanya mas Kipli saya ingin jagat raya tahu dia, semua orang tahu. Kenapa begitu? Ya, karena ini masa lalu ya. Kita itu pernah tercemar dan jadi sekarang jadi terkenal. Nah, berasal dari tercemar di tahun lalu, di beberapa tahun yang lalu dan sekarang sudah dewasa sudah uh, menentukan jalan masing-masing ya. Jadi ya terkenal, itulah undang guys. Undang <tuh>, Ini preman <tuh>. Pokoknya jangan lupa ya teman-teman semuanya Yang melihat video ini Jangan lupa subscribe, like, share, and comment Biarkan kami berkembang Biarkan kami uh, berkarya. berkarya Untuk semakin semangat ya Kita mengembangkan seni bonsai Atau seni hidup dari pohon bonsai tersebut atau dari pohon serut, ya, serut. Okay. sebenarnya banyak. ada apa catat mas? banyak desa lokal itu banyak, sisir, banyak pak, banyak bisa pak? sampai. kena batang yang anu ya kalau nak serut biasanya gampang berhati-hati untuk menggali biar akarnya atau batangnya tidak rusak kena alat ya nanti kalau rusak kena alat akan mengganggu pertumbuhan akan memperlambat jadi tetap berhati-hati kayak lu gini dia itu neh oh. di itu itu dia itu kowe Tak anggur mobil perang Tuh, kita masuk nah, Kita masuk barang lagi Kita masuk Kedua anak nomor 10. Tandanya ini Kita uang sih diurot itu, sekarang gane 10 Pak kita tak gak usah di mana kita ditinggal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 Ini adalah muda-muda galau Pokoknya selama kita proses Eksekusi ya kita saling curhat Saling berbagi cerita Pengalaman Dan Saling berbagi sakit Pokoknya sakit semuanya Sakit hati Sakit Dihana teman Sakit ekonomi Karena memang pandemik ya Situasi corona Semakin memperburuk keadaan jadi ya daripada kita pusing mikirin penyakit lebih baik kita ke hutan cari bonsai siapa tahu bonsainya bisa buat beli pesawat terbang <tuh> <tuh> di depan sehari-hari kesehatan di sini Hai Hai Hai Hai gini ngayal ini ngomong-ngomong ikilah ngomong-ngomong <tuh> sebagai untuk lalu <tellan> berangkap ini ya oke. Dan acek aja ya. Pin tunjukkan, Bin. Nah Itulah hasil payah kami ya Hampir sekitar setengah jam Kita menggali tanah untuk mendapatkan Bahan bonsai Terlihat keren Nah oke okay, bin Dan ini cukup unik Nanti bisa kita Olah lagi sampai di Gudang atau sampai di rumah ya Dan ini selanjutnya pokoknya masih banyak Terus lanjut Gali lagi Hai, hai, yang ini hai, kecil kecil hai, hai, hai, buat mami, hai, hai, hai, hai, hai, hai, yang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, kamu kok jam berapa, Pak? Tapi, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, jam 5 jam eh, 5 hai, hai, hai, hai, beli? ini seru hai, ya, beli, segede lo oh.